Hey, buku pong balik lagi di buku di Dipo yang suka konten prank-prankan. Ayo kita ngeprank syakyo lagi. Kali ini aku mau ngeprank sesuai dengan requestan beberapa buku pong yang minta prank mabuk Amer ke istri Jepang dan aku udah siapin nih Jajang! ini dia Amer Amer Jepang ada wine di sini wine merah aku bakalan ya ini buat konten prank aja ya jadi bukan buat mabuk mabukan karena kata Bang Roma itu nggak boleh mabuk mabukan jadi aku udah siapin ini ntar dia pulang ya mungkin sekarang aku bisa santai santai dulu ntar dia pulang aku pura-pura mabuk gitu ya Minum dikit sih, soalnya agak merah gitu ya, biar kelihatan lebih lebih real gitu. Wah, lagi mabuk gitu nih, udah habis beneran sih ini. <laughs> Oke, okay, kalau gitu tunggu dia pulang, kita langsung aja ngeprank sih. Ya, Coba jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apa nih, hmm. Oke, oh, jadi sayang Aduh, makanannya duduk, Ini yang punya aku, -aku Kang hmm. hmm. Duduk aja, duduk Jangan, hmm. Jangan jatuh <laughs> Kamu Ini makanan lo hmm. Wah kamu minum banyak ya? Nah ini campur-campur ya? Kamu nonton TV atau TV nonton kamu? Ay, <tuk> yuk! Oi kamu! Oi! Uh, uh. uh. uh, Bangun! So ya. Bangun! <tuk> Bangun! Bangun! Uh. Kamu cantik banget! Jangan makan! cantik banget deh. Mamu. Mm. Ah. Mm. Jangan makan mm. kayak ini. Biar gemuk. Biar gemuk. enggak? Jadi gemuk loh. Mau enggak. enggak? enggak enggak. Eh. Udah dah. Nitingan benar. Mm. Hangih Jang. Hangih Jang. Aish Kamu siapa sih? makanan makan. Nah, Mau enggak? Enggak, enggak usah. Mm. Kamu sampai mabuk? nih, dari papa. Oh, enggak. Enggak. Eh -e. oh. eh. Dari dulu aku bilang kan, kalau minum alkohol jangan campur-campur. Kalau campur, ya kayak gini, mabuk. Eh, mm. sini sini. Ini ya taruh di sini aja. Mm. Yuk. Mm. Ayo. Mm. Ayo. Ayo kita Canggang Canggang Ayo. Ayo Ayo, Ayo. Huh? Apa? Ini apa ini apa? Apa? Bangun? Hmm. Ah, Bangun? Bangun hmm. aja Ayo. Hmm. Ayo. Ayo, hmm. Hmm. Hmm. Ayo Ayo Ayo sini Ayo Kamu bau Bau ba kamu, ba kamu harum banget sih Kamu bau <murna> Gak usah, berapa? Berapa kamu? Danau no? minum, ayam goreng? Mau kamu? ayam goreng? Nggak, enggak, enggak, Ini bukan ayam goreng. Mm. Jangan makan sini, sini, sini. Mm. Sebelum mm. minum, ya, sini sini aja. Mm. Aku kasih air putih. Jangan, jangan minum. Oh, no. Aduh, Ya, aku kasih. tunggu <tangan> tunggu aku kasih air putih sini Jangan makan, jangan-jangan minum kayak gini Gimana teman kamu? Hah? Teman kamu gimana? Ya, asik banget Soalnya temannya udah lama, aku nggak kutum kan? Cewek Gimana ya? Ya, waktunya sumpah bener bagus Kita asik-asik gitu Minum-minum gitu agak Ya, agak dikit ya Minum sini Nggak, nah, nggak, dah nggak dah usah. Lagi. Aku cuma minum. Nah, aku, aku buka sini. Nggak, nggak usah. Kamu udah mabuk kayak gini. Hmm. Bera-bera kan kamu? Hmm. Ya. Ini, cium-cium. Cium-cium, ah. nggak usah. Cium. Nggak usah. Kamu bau. Kamu hmm. bau. Ayo, mandi yuk. <laughs> nggak usah. Mandi. Menyu. Aku salah, dingin. Dingin? Hmm. Oh iya, dingin ya. Mm. Soalnya. Oh. Eh. Tisu, tisu, pakai tisu. Ini kayak anak. Eh, sini-sini. tanya Cio, No, no, jum. No. Jum. no Ayo Bukan, ayo Aduh Kamu macam sih ya? Jangan, jangan, tarik baju baru eh, Ayo, ayo, ayo ayo. Ayo. Ayo. Mandi ya. ayo. Mandi ya. ayo Kamu Kamu minum berapa? Berapa? Berapa biru? Satu He? Bohong Kalau satu, hmm. bukan kayak gini kan? Dari papa Eh, kamu udah buka ya ini? Dulu enggak? Hmm. Hmm. Jangan, jangan, jangan Kamu enggak. udah mau kan? Enggak, enggak, enggak, enggak usah Ih, eh, ini, ini, ini Harus ini tutup Hai, Sini Kamu oh. hmm. kayak penyakit. Gak usah cari-cari makanan, nggak, nah. usah. Ini gak ada, usah. ini enak. Ini nggak enak kan? Ini buat hmm. bocah. Ayam mau ayam. Hmm? Ayam goreng. Ayam, ini bukan ayam goreng. Hmm? Ay makan terus ya? Hmm. Semua aku cepat ya hmm. Hmm. Sini, Elah. yuk! Mandi! Hmm. Mandi ya! Yuk! Sini enggak sini besok sini! enggak besok boleh, nggak boleh! Hmm. Nggak boleh! Besok aja? Jangan! Kamu bau! Ayo! Ayo, coba! Yuk! Ayo! Besok aja! Jangan! Ayo! Hmm. Yuk! Pergi! Ayo kita ke... Kasur yuk Bukan kasur, ayo Hmm, nggak usah Ayo! ani chan ani chan Oi! Bangun! Bangun! Mm. Anggu, boy! Ayo! Panas Jadi aku bilang kan, jangan minum Eh, eh Aiyy Bunarang? Ayo. Ini, e? udah, udah, udah, udah. Ayo. Jangan, jangan, jang, tadi. Ayo. Kok panas kan? Karena panas, ya pakai. Kepakai AC. Sini cium, cium. Ini apa ini? Sini cium. Cium, cium. Enggak, enggak. Sini. Ayo mandi. Sini Cium dulu. Ini Sini cium. Sini, ini, ayo, ayo sini, ayo sini, ayo sini, kita, ayo, gak usah, ayo panas, ayo panas, ayo sini, kita pergi, pergi mandi, sini, aku buka, jangan ah gak usah, kalau gitu, aku pergi ya, aku pergi mandi ya, oh, misalnya, ayo iyo. jauh jambung <laughs> kayaknya marah beneran deh kayaknya Syacho marah beneran deh <laughs> ayo kita ya, ya. kita minta maaf dulu ayo ya. gila mah Yo, mandi yuk. Oh, sayang. Mandi. Mm. Mandi. Mandi yuk. Ohi. Kamu. Wow, putihnya. Muncul. Yeah, kena preng lagi. Oh. Um, kamu, kamu preng lagi ya? Kamu preng lagi ya? Iya. <tuk> <Ay. tuk> aku mabuk sayang. Aku nggak mau. Iya, aku mabuk. Nggak mau mabuk amer sayang nggak wu oh. ya. <laughs> beneran ini sempat oh, oh gimana cuma bikin oh. aku khawatir tidur aja oh, kenapa kenapa kamu ah, aku, aku aku minum beneran lo tadi oh. <laughs> aku nggak percaya ya gimana ya mana sini sini sini dulu aku nggak percaya udah <laughs> sakit kepala sayang, sayang. terus saya sakit kepala. Ya, tidur, di, tidur di luar aja. tidur di luar di luar, mana? jangan gitu dong. Yeah, bangku bangku. Kita Aduh, berhasil. Sakit. Kita benar ya. Kita, kita berhasil nge prank. Kamu. Oh, yeah. Kamu mampu nah, itu ganggu oh. aja kayak gini. Jadi aku nggak. Beneran? Beneran? Aku nggak mabuk. Beneran? Kamu mabuk. Oh, enggak. Aku nge prank doang. Kamu mabuk. Ya, beneran? Gimana gimana gimana gimana. Tapa. Gimana. Gimana, gimana gimana gimana, gimana, gimana enggak. Enggak usah. Kan? Abang ah, buru buru. Mungkin buru. Aku ah, mau mandi. Bentar dulu. Bentar dulu tanya dulu, tanya dulu pendapat. Kamu? Penda, gimana pendapat kamu pas tadi? Apa pendapat? Uh, pendapat kamu lihat suami Jauh kamu? Ya ya, lihat suami kamu. Bentar, kan bentar, bentar. Bentar dulu. Tanya dulu. Tadi gimana lihat suami tercinta kamu mabuk gitu sendirian gitu? Ya biar aja. Naik kari. Ya, ya mak ya. aku khawatir. Bentar dulu. Gak gak usah. Gak, gak, gak gak. usah. Ah, bentar dulu, bentar. Gimana kamu tadi sempet ini khawatir gitu? Ya khawatir sih, khawatir, khawatir. saya, nggak usah Bentar, aduh, yaudah pokok ngomong sampai itu ya, ya, Aku bingung nih, gimana nih, aduh nggak usah, nggak usah lagi Yaudah, uh, itulah yang penting kita udah berhasil ngeprank Eh, uh, Aduh, bingung aku nih, bentar Yaudahlah, pokoknya sampai sini dulu video kita kali ini Semoga bisa menghibur kalian ya, jangan lupa Like, subscribe, dan komen Jangan lupa share ke seluruh dunia <laughs> Supaya... Lebih banyak yang bisa terhibur Ternyata begitu ya Istriku itu awalnya dia gak langsung marah-marah Dia ya perhatian dulu kasih perhatian Takutnya kenapa-napa khawatir kasih minum air putih lah Padahal <laughs> Bingung aku atau ternyata reaksi ini di luar perkiraan aku ya Ya pokoknya begitulah reaksinya Istri Jepang pas lihat suaminya mabok Mabok Amer, amer. Anggur merah Ya kan, tadi ada anggur merahnya. Sampai sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and always be sure and bye bye. Ingat, jangan ditiru. Ini cuma buat konten aja, pure konten ya, nggak halal.